GBPUSD bearish cari sinyal valid bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga GBP/USD sedang melakukan fase rebound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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.34483 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36211. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212